Mungkin kali ini kau benar Berhenti memiliki bukan berarti berhenti mencintai Bahwa dengan begitu kita bisa saling bebas dan tak terikat Bergerak menuju arah masing-masing Tanpa perlu saling mencurigai Mungkin kali itu aku benar Menyerah adalah pilihan yang paling bijak Berhenti memilikimu dengan melanjutkan hidupku tanpa perlu berhenti mencintaimu Aku tahu Ini bukanlah keputusan yang paling baik Tapi hidupmu dan hidupku Sudah sangat tidak masuk akal Jika masih tetap harus mempertahankan kebersamaan Aku masih akan baik-baik saja Setelah ini pun Aku tetap akan mencoba tersenyum Dengan bijaksana Jangan takut Aku masih memiliki kewarasanku Dan kau masih akan melihat bahwa aku tetap menggilaimu Setiap rasa rasaku tak akan pernah berubah Kau akan tetap pada posisi dan porsi yang sama dalam hidupku Masih dengan kata segalanya Jangan tanyakan kenapa aku berhenti Aku bukannya tak mau berusaha lebih keras lagi Aku hanya takut kau merasa tak nyaman dengan sikap-sikapku nanti. Sekali lagi, aku tidak berhenti mencintaimu. Aku hanya menyerah memilikimu. Perihal kau dan perasaanmu yang nantinya tak lagi untukku. Itu urusanmu.